Allahumma well, alam Allah sallallahu ada video kaligrafi asma ashabul kahf ashabul kahf kumendo gua dan ya? nah, kolomnya ini kesurupan kesurupan Itu ya. diambil itu dipukul ketika dipukul Si yang memukul nama wali-wali Allah ini. Yang menghina nama-nama Ashabul kafi ini. Ini kemudian ditipu oleh orang yang kesurupan ini. Karena dia kemasukan setan. Gimana ketipunya? Ini pura-pura kayak disakiti. Jadi ketika itu dipukul, dia yang teriak-teriak. Oh, aduh, ya Allah. Ini akibat berbicara alam jin, tapi gak pernah masuk ke alam jin. Bang, kita pernah masuk ke alam jin. Maka jangan main-main sama ini. Teman saya ada yang pernah nikah sama jin. Dan Allah izinkan dia masuk ke alam jin. Ya? Ada. Sebagaimana itu? Oh, Para orang tertentu ya. Nah, jin itu kan, alam jin kan sebagian dari alam aja. Kalau pakai mata ini nggak bisa. Makanya kita nggak bisa melihat mereka. Dari sisi mereka melihat kita. Coba tiga dibalik. Kita masuk ke alam mereka bisa. Dengan izin Allah ya. Tapi itu haknya wali kutub, wali khus. Bukan haknya saya ya. Jadi jangan minta kean ya, Ntar, ya, Ntar antum kuat di sana. Orang hilang di hutan aja, kemudian kapok. Gak usah jauh-jauh di kampung saya. Itu kakak sepupu kita. Jalan, pulang. Waktu itu sore kan banyak jin. Umus sebian namanya. Tiba-tiba dia hilang. nyampe sampai di mana? Depan kuburan. Itu biasa tuh. Jin-jin rese ingin bikin orang merasakan dalam hatinya ada kemusyrikan, supaya takut sama kubur. lo kubur, kok pantung takut mau kubur itu gimana ceritanya? Takut tuh orang mati. Bisa dipapain, digerayangin ntar. Kalau mau orang mati gimana? Ya setakut usah takut. Tunggu baca, Assalamualaikum tuh. Wa'amakau'luhu لا يعلم في والارض الغيب ini kebanyakan ilmu kewalian ditolak oleh mereka karena ada ayat surat an-namal ayat 65wala ولا <tuk> يا أعلمكم لا تَعْلَمُونَ مَنْ فِي apa kegoibannya illallah kecuali Allah. Ini gimana cara memahaminya? Kalau ada orang sekarang bisa masuk ke alam jin. Bisa dikasafkan Allah, bisa mengakses alam malakut, alam jabarut. Gimana? Mungkin mungkin dari mana? Ya ayat ini juga ilallahnya itu. Kalau Allah izin, bisa nggak? Bisa. Sama dengan ayat kursi, tidak ada yang dapat memberi syafaat. Kecuali biiz nih, tinggal ambil izinnya Allah. Maka izin inilah yang membuat orang bisa masuk ke alam Jabarut, alam Malakut, alam Kusut, ya, alamnya Antum itu ya. Ayat ini, giliran dia, pakai ayat ini harus benar? Biliran kita balikin. Emang ayat itu menolak ilmunya para wali? Kan enggak. Justru ayat ini, ini hojah bahwa wali itu tahu sesuatu dengan izin Allah. Maka seorang wali itu enggak usah ditakutkan. Mereka tambah tawalam gaib. Tambah takut kepada Allah. Tambah tambah iman deh kepada Allah. Enggak akan jadi berubah. Kalau itu kan dikasih karamah dikit bisa berubah. Bisa berubah serius, insya Allah. Ya. Sekarang ini dikasih ilmu sama Allah. Biar bisa doanya mustajab. Apa aja mustajab? terpaling pakai melet orang kan. <laughs> ya? Haram, haram. Melet orang tuh haram. ya? Melet orang tuh kan sihir. Gak boleh, haram. Ya. Walaupun pakai bismillah, iya. Kecuali Antum mau, mau ngelamar dia mau ngelamar dia, sholat dorokat, baca doa doanya meletnya, mintanya kepada Allah kan biiznillah juga yeah. oke? Oh. Yeah. <laughs> yeah. taruh kita bisik-bisik deh ya. si <clears throat> di Musa gak perlu gitu-gitu kayaknya ya innaman yuridu ala orang-orang yang anti tasawuf anti karomah aulia menggunakan ayat ini untuk menipu orang-orang bodoh, agbiya, orang awam tertipu lah orang awam meskipun bajunya ulama ya wa kan min 'alaihi ahlul ilham coba lihat kalau diterjemahin betapa banyak hal-hal gaib yang Allah bukakan kepada kalbu ahlullah ahlul ilham sehingga mereka berbicara dengan itu dan itu enggak bisa direncanakan teman-teman bisa disiapkan kalbunya karena ilham itu turun setiap saat yang tidak bisa diturunkan setiap saat itu ilham apa wahyu tashri'i itulah yang terjadi pada Nabi maka Nabi ketika mengatakan kepada seorang perempuan besok datang datang enggak besok wahyunya enggak nah, orang lupa dikira semua wahyu sama wahyu ada dua Wahyu Tasriya itu suka-suka Allah lewat Jibril. Jadi kalau Jibril gak turun gak ada, ada Wahyu Ilhami, detik per detik dia masuk ke dalam kolbu. Bahkan lebih cepat dari detik, masuk langsung ke dalam kolbu seorang wali. Makanya wali itu kalau ngomong, ya sebenarnya ya udah udah Allah yang berkalam lewat lisan dia. Ya? Atau malaikat yang berkalam lewat lisan dia, dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Ya. Nabi mengisbat mentakrir, ada seseorang berbicara, dipinjam lisannya malaikat, ada riwayatnya Cuma kan nanti kalau kita sebut riwayat itu pasti didoifkan juga sama dia. <guruh> ya. Ada nggak orang kemasukan setan? Ada. Kenapa nggak boleh kemasukan malaikat? Logika-logika gampang begitu ya. Tapi kalau kemasukan setan sama malaikat beda. Kemasukan malaikat itu maksudnya lidahnya dipinjam sama malaikat. Bukan di kesurupan malaikat, gak ada. Ada ya, itu, itulah anehnya mereka percaya ada orang kesurupan setan, tapi nggak percaya kalau lisan seseorang dipinjam Allah berarti setan lebih hebat daripada Allah dan malaikat. Begitu nggak? Saya yakin mereka juga jawabnya nggak ya juga ya. Yes. Nabi ketika baca sesuatu berkalim satu itu kalamnya selalu wamayanti ko anil hawa. Kalau bukan berbicara dengan hawa, siapa yang berbicara saat itu? Itu Allah Hilanglah kalamnya Muhammad Menjadilah kalamnya Robbu Muhammad Salallahu alaihi salam Kuntusam'ahu ladiyas ma'ubi Ketika dia mendengar, dia mendengar dengan sama'ku Ketika dia berbasor melihat, memandang Dia memandang dengan baskorku Terusin aja Kalau berkalam-berkalam Dengan sifat kalamku Itulah sebabnya akidah halus sunnah Membedakan sifat dengan zat Kenapa? Kalau Mu'tazilah dan kelompok kebatinan mengatakan sifat itu zat. Jadi kalau ber, bermemandang dengan basarnya Allah, seperti si memandang itu zatnya, tuh bahaya, itu namanya kebatinan. Itu zindik yang begitu, baru antum paham itu zindik itu apa. Kalau ahlus Sunnah, Sufi tidak? alus Sunnah dan Sufi enggak. Bagi mereka sifat Allah hanya ada pada zat Allah tapi sifat bukanlah zat. La huwa hiya Inilah kaidah yang diambil Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dari sufi kabir Sayyid Ta'ifah Al-Imam Abu qasim Junaid Al-Baghdadi. Itu kalamnya. Kalau kalau enggak nanti orang ngomong zatku zat Allah, zat insun zat Allah, zati zatullah. Kan bahaya. Sifati sifatullah. Ya. Itu kan zikir-zikir kebatinan. Itu setan yang turun tuh. Kalau ada tarekat ng ngajar gitu, itu tarekat iblis. obat antum buang sejauh-jauhnya karena saya sudah melihat lebih dari dua orang itu mati, matinya zindik, matinya sul khatimah karena ngamalin zikir iblis. Ya, ini. Alhamdulillah. sebilah Jangan coba-coba, jangan coba-coba untuk masalah akidah. Apa kata beliau? Kam min ghaibin. Betapa banyak hal yang gaib Allah itla'kan. Allah munculkan kepada ahli ilham hatta natakubihi. Sehingga mereka berkhalam dengannya. ya antum kalau tadi merinding-merinding itu, itu dari sono. <tuh>. Ya? Dari sono itu. Wa ahlul firasah. Begitu juga ahli firasah. Ada nggak hadis tentang firasah? Kan biasanya daishnya ini nanya, dalilnya mana <tuh>. Ini dalil dari sini ini. Abu Darda berkata, "Itaqī firāsatal mu'min." Ini Utsman juga menerarkan, jadi sudah dua dari sahabat perawinya. Berhati-hatilah terhadap firasatnya orang beriman, ya. Fa innaha wallahi, ini Utsman tidak pakai wallahi. Sesungguhnya firasat itu demi Allah ya haqqun yuqzhifu Allah fi qulubihim wa absarihim. Ini beda lagi dari Utsman. Kalau Utsman, yanzuru, karena dia memandang dengan nur Allah. Kalau di sini, sesungguhnya itu kebenaran yang Allah yakzif, yakzif itu apa? Kozaf, lempar, sub. Tapi kalau Allah lempar tepat gak? Mungkin gak Allah kalau mana nggak nyampe. Ente doif alqidahnya ya, bukan Allah yang doif. Ya? Allah kalau mana yakzif, nyampe gak? nyampe nggak mungkin salah, masa kalah sama tukang panah. Allah kalau kirim sesuatu, salah kirim nggak? Seperti akidahnya kelompok uh, gulat syiah, kan ada syiah ini kan banyak bagi-baginya. Ada kelompok gulat, kelompok sabaiya, kailaniyah Apa kata mereka? Allah salah kirim. Harusnya Mas Yedina Ali. Kok sama Muhammad? Gitu. Kurang ajar mereka ya saya konfirmasi ke teman saya orang Syiah menurut NT itu sahabat ya itu gimana kafir gitu, matanya langsung melepot kami tidak mengakui mereka sebagai Syiah apalagi kita <gifat tuh> ya kita ya? dia juga ngakui bagi kita ya ini mantan Syiah nih <gifat tuh> buku-bukunya banyak tuh Syiah tuh ya nanti anda kalau yang mau nulis Syiah bisa konsultasi sama Akfadil ah ya dari dari aliran apa pindah ke aliran listrik ke aliran asal ya. sahabat, Pindah-pindah deh, Alhamdulillah Allah Maha Baik. Allah tidak pernah tidur. Siapa yang memegang ilmunya, maka yang punya ilmu akan menariknya. Allah Ya ilahi mai. Ada yang belajar kebatinan dulu, ditarik Allah Kalau masih mau ngaji, makanya pada ketemu ilmu yang haknya. Insya Allah. Yang senyum-senyum. Nih makan makan ilmu perdukunan dulu. Ya, ada Bustami, apa Bedaromi Bustamam ya. Masya Allah. Ini mat, ya. Alhamdulillah. <gifat> juga bisa emat, nih. Ya, ada yang belajar dulu, debus, macam-macam. Ya. Emang itu bisa debus, bisa kenal Allah? <gifat> ya, nggak? Kan, enggak? Abis bisa belajar silat, terus bisa silat silat Allah? Belum tentu. Yang bisa bikin begitu hanya ilmu ma'rifah Dan ilmu ma'arifah sudah dibagikan sebagian di kitab. 10%-nya di kitab, 90%-nya di kalbu para ulama, wali Allah. Ya, semoga kita termasuk yang mewaris itu. Semoga kita nanti diangkat jadi kekasihnya. Amin, Ya robbal Alamin. Berat ya. Nah, di sini dilihatnya, itu hak yang Allah lemparkan, yang Allah kunjamkan kepada kolbu mereka dan pandangan mereka. Itulah alasannya kenapa kita harus konsultasi sama guru. Guru yang mana? Guru yang begini. Guru yang punya firasa, dan dia pasti wali Allah. Mu'min yang khas, mukmin yang istimewa. Wa min aina kala Salman al lilharis sahib Mu'az, ar, uh, Arafa ruhi ruh. Wa min aina kala wa sallallahu alaihi wa sallam, ya haram bin hayyan. Kalau min aina arafta, inni haram bin hayyan. Kala arafa ruhi ruhak. Ini berat menjelaskan <laughs> bagaimana ini ya? Ini ya? Saya jelasinnya pakai contoh aja deh. Di Parung ada Allah Ya Rahim sudah wafat. Al-Habib Al-Mahbub inda inda kulli man ahabballah wa wa Ya, setiap orang yang cinta Allah Rasul dan cinta zuriyat Nabi yang Ahli Sunnah pasti sayang dengan beliau. Al-Habib segat Mahdi. Ya. Bin siapa? Bin Abu Bakar bin Salim. Itu ayahnya kutub. pakai Kakek-kakek nanti kutub semua itu banyak ya yang yang wali-wali besar beliau punya santrian namanya Nurul Iman di Parungnya sekarang mungkin zuret-zuretnya saya saya belum ke sana tapi deket, nggak jauh dari rumah dulu ketemu dengan uh, anaknya katanya di sini juga ada anaknya di Legos ya. ada anaknya biasanya ada yang ikut ngajiin saya ban. ada nggak antum oh, kayaknya nggak ikut hari ini ya ya tarifu biasanya ada ya mungkin karena hujan kali wallohu ala alam. Beliau itu, ketika mau berangkat ke Haramain. Terdampar di Bahrain. Ketemu seorang Sheikh. Langsung manggil namanya. Ente Segaf Mahdi bin bin bin bin, bin sobe ke atas. Bungong dia. Kok dia tahu? Disuruh. Ente ke sini. Dia ambillah semua Surat-suratnya, paspor semua diambil. Surat-surat kalau orang mau diimigrasi, disuruh ngaji usul fikih. Udah ngaji udah lama, kira-kira udah tamam. Itu belajarnya keras, Maka beliau orangnya tegas. Ya. disuruh berangkat ke Haramain, ke Mekah. Ya, nggak ada paspor, paspor nggak dikasih. Udah ente berangkat, berangkat aja deh. Mungkin tetap pakai tiket ya, berangkat. Nggak diperiksa, Gak diperiksa di tokohnya, paspornya, pas safarnya nggak diperiksa. Lewat aja dari Bahrain, satu negara masuk ke Saudi, udah dua negara masuk ke Mekah, ketemu di satu bab, satu pintu. Saya nggak ingat namanya, belum ketemu dengan seorang ulama yang manggil dia plus dengan nama-namanya terus sampai ke Nabi shallallahu alaihi. Salam. ada lo orang begitu, ya? kayaknya kalam ini Musajal ada di YouTube, ya? Antum cari, cari itu. Benar ada ya? <laughs> gimana? Passwordnya Password mau disobek, masya Allah, disobek. Kira-kira kalau kira disobek gimana nasib itu? <laughs> ya, abis itu disuruh ngaji, itu keras juga ngajinya. Abis itu disuruh kemana lagi? Kalau jazair, ke mana-mana, mafi -mana? Ma Jawa, safar Gak ada paspor, gak ada visa. Gimana kira-kira? Gak masuk akal. Akal antum, akal ini masuk. Jadi tidak semua yang tidak masuk akal itu tidak masuk akal. Akal kita gak nyampe, atau emang dianya yang ketinggian. Atau emang dia gak masuk akal dalam artian mustahil. Jadi gak masuk akal nih dua barangkali. Ada mustahil, ada yang kita tu'if. Kita gak ngerti. Anda percaya ada orang dalam bismillah tidak tempat. Karena belum coba kan nggak percaya. Badui itu yang begitu itu ya. badui terus melihat dulu, terus panggil dulu pohon datang baru percaya. Abu Bakar Siddiq kan enggak begitu. Siapa yang berhak dapat gelar Siddiq? Percaya tanpa perlu bukti. Cukup melihat sosok Muhammad sallallahu alaihi dia percaya. Dia lihat nur wajah Nabi dia langsung percaya. Kalau nur saya gelap saya banyak dosa jadi antum jangan terlalu melebih-lebihkan saya ya. <tuh> nah, coba lihat di sini. Salman Al-Farisi Kala lil haris sahibi Muaz. Jadi, sahabat Muaz penjual punya teman Haris, belum pernah ketemu soal teman. Pas ketemu dipanggil ya Haris. Gimana? mana? Mengom, deh, ente tahu dari mana? Saya ini Haris. Apa jawaban dia? Arfaruhi ruhak. Rohku tahu siapa rohmu. Inilah yang disebut nama Ruh. Ini nama Ruh nih teman-teman. Yang itu gak dibagi lagi ketika Nabi wafat. Sampai nanti al ghaus Ada al lah yang bagi-bagi. Maka, itu yang dapat nama. Itu dari al ghaus sekarang. Nabi sudah wafat. Wali-wali ziarah, riaduh, zikir, supaya dapat nama itu. Man'arofa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya? Kenal namanya, kenal sifatnya, kenal tabiatnya, baru kenal rohnya. Katanya kenal diri, namanya enggak tahu. Itu namanya bohong. Dan sekarang banyaklah ilmu ma'rifat bohong, bohongan itu. Katanya kenal diri. Nama diri dia enggak tahu. Ya, banyak hari ini. ya nah, kita dapat dapat anugerah dari Allah, ya ada orang yang memberikan itu kepada kita. Alhamdulillah. Semoga guru-guru kita dijaga oleh Allah. Ini nama ruh. Jadi, asalman bisa membaca nama ruhnya. Tapi itu kebetulan Allah buka kan kan? Gak setiap saat dia buka. Allah lagi buka aja. Berarti di zaman sahabat Nabi itu seorang sahabat bisa membaca nama ruh orang. Zaman sekarang ada yang bisa ada yang gak. Saya nggak bisa lah ya. Belum bisa ya. Belum dapat itu. Itu dari Allah. Tapi kalau diminta kadang-kadang dapat deh. Ya. Tapi kita nggak bisa menumbuhkan nama, kita cuma tahu nama orang ini kira-kira apa. Kadang-kadang ngasih -kadang nama aja, kena shopping banyak, indikasi dia juga lupa. Itu biasa. Ini aneh, ya. Uwais Al-Qarni, ketemu dengan Haram bin Hayyan. Apa kata Uwais Al-Qarni? salam ya Haram bin Hayyan. Bungong Haram. Eh, de, tahu saya dari mana? Jawabannya sama. Harfa Ruh. Ruhku tahu nama Ruhmu. Fisiknya nggak komunikasi, kolbunya udah komunikasi. Ini yang terjadi pada Habib Umar dengan salah satu kiai di, di Indonesia. Kianya ngomong bahasa Jawa, Habib Umar ngomong bahasa Indonesia. Saksinya teman saya. Dia yang bawain sendalnya. Yang bawain sendalnya. Sekarang khidmah kepada guru kita yang yang mengerti masalah nama itu. Dia bongong. Loh Habib Umar ngomong bahasa Arab? Habib yang bahasa Jawa ngerti. Habib Umar juga ngerti apa yang diomongkan oleh Kiai Jawa ini. Kira-kira kalau diterjemahin sama dengan ini. Ruhnya Habib Umar ngerti maksud ruhnya Kiai ini. Kira-kira begitu teman-teman. Seru nggak belajar di beginian? <laughs> Alhamdulillah. Nah mereka sampai ke posisi ini tuh mujahadahnya masya Allah. Uwes al Korni ninggalin Haji Umroh dan memberikan bekalnya semua duitnya untuk Haji Umroh ke tetangganya. Tapi tetangganya itu ngelihat Uwes al Korni ikut awaf, ikut sa'i, ikut wukuf. Bengong, dia ini kok ada Uwes. Uwes gimana caranya? Bengong dia. Pulang-pulang, dia bilang, itu tuh Haji mana? Itu siapa? Nah ini yang kita sebut badannya mecah. Maka wali-wali Allah itu Allah izinkan Memecah dari dirinya sesuatu. Ada dalilnya. Itu dalilnya. Jadi kalau ada nanti wali antum dengar ceritanya, dilihat di satu waktu di beberapa tempat. Itulah dalilnya. U.S.L. al -Qarni. Omar ngomong di Madinah, kedengeran sampai ke Syam, ke Irak. Itu juga dalilnya. Suaranya pecah kemana-mana. Ya, karena yang ngomong bukan dia lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. folehada amil arruh allazi laisa lahu min huzuzil qalbi wa mahalluhu wa masiruuhu ila al ya jadi si kolbu ini kerjaannya itu adalah ma'rifatullah sehingga tidak ada lagi dia punya hazun punya ketertarikan sedikit pun kepada selain Allah subhanahu wa taala ini kata beliau lo ya fa kaifa bil qulubi alladhi hadha alladhi takallama bihi wa ism al-ghaib wa lam ya'rifu yang terjadi pada Uwais bukankah dia mengerti yang gaib benar enggak belum dikasih tahu dia tahu apakah ini lebay enggak ini riwayatnya sahih Salman memanggil Haris itu sahih Habib Segaf, Mahdi sahih enggak aduh <guluh> percaya antar di, apa diguruduk sama santrinya belasan ribu Ya santrinya itu gratis makan dari kantongnya beliau dan dari karomatnya beda dengan Kanjeng Dimas ya dia dengan barokah salawat yang kemudian dikasih nama Syeikh nukut, itu ngeluarin juga udah kayak film kartun aja tuh ya kehabis-habis Allah masyaAllah tapi beliau nggak tunjukkan selalu kalau tunjukkan selalu semua sembah orang mungkin beliau tahu karena beliau ahli akidah beliau akidahnya kuat. Sebagaimana jid-jidnya ke atas orang-orang yang pejuang ala sunnah wal, wal Jamaah. Kita beruntung pernah semasa dengan beliau. ya Saya ngelihatnya lagi di jalan tol. Jadi kita pulang dari bandara, dia mau masuk ke dalam tol. Itu cepat, tapi kok bisa Allah taruh mata saya melihat beliau. Gitu. Itu sekali-kali saya melihat beliau. Selebihnya kita dengar cerita dari anaknya, dari murid-muridnya, dari sahabat-sahabatnya. Ya untuk beliau kita kirim al-Fatihah. Ummulahi bin ismi. Ar-Rahmanur Ya, di sini disebutkan lagi kisahnya Omar. ya. Kisahnya Abu Bakar Al-Mandatus Milan berkalam beliau wa inna ma huwa malul waris wa inna huwa lahu akhir afalaysa qad haqama ul huma min itu pernah baca isi belum ada kan alat apa namanya sekarang Pak dokter USG sekarang udah 3D ya? Ford? udah for gila itu Abu Bakar bisa cek di dalam perut orang ini apa. laki, -laki perempuan. Kan biasanya setelah dicek USG kan ketahuan. Haji. Ya Arif. Siapa yang ngasih tahu? Padahal dalam akhir surah Luqman. Ya, tidak ada yang tahu apa yang fil-arham. Kecuali Allah. ya Abu Bakar Allah. Abu Bakar diizinkan Allah tahu. Baik. Eh? Ya, jadi kalau ada orang cerita karomah, percaya enggak? Tapi ingat al-karamah belum tentu la yaduddu ala kamaliyah. Karomah belum tentu bukti orangnya sempurna. Al-kamaliyah be apa? istiqamah. Jadi kalau kesempurnaan itu hanya buah dari orang is Istiqomah maka istiqomah hakiki itulah karomah paling tinggi. Ya? Ada orang pindah-pindah tempat tapi kemudian ga istiqomah ya gak, nggak masuk. Istiqomah ini bukan berarti dia gak nggak maksiat Istiqomah ini artinya di istiqomah tobat dosa banyak tapi dia istiqomah tobat. Maka saya antum semua karena kita tidak dijamin terjaga dari dosa sebesar apapun dosa kita tobat. Obat aja Allah pasti terima. Setiap hari itu kalau ada orang maksiat, itu malaikat mukar apa? Raqib Atid itu cek dulu ada istighfar enggak hari ini. Kalau ada enggak jadi ditulis sama dia. Jadi setiap kali kita maksiat setiap hari, malamnya dicek, ada istighfar? Ada, coret lagi kayak jadi tapi besok kita lakukan lagi, muncul dobel, yang kemarin mas sekarang. tobat lagi, dihapus lagi. Begitulah terus, setiap hari kita begitu-begitu, enggak begitu, apa-apa. Ini yang disebut Tawabin. Jangan bilang, saya nanti aja tua. Emang ente tahu, bakal hidup sampai tua? <laughs> kita kan enggak tahu besok mati atau enggak. Maka tobat itu yang disebut obat Tawabin, yang tobat setiap saat, setiap hari. Karena setiap hari kita pasti maksiat. Ya? Mungkin dosa saya lebih banyak dari antum, atau dosa antum lebih banyak daripada saya. <laughs> Sama lah ya. Ini bukan hiburan bagi orang yang mau maksiat, bukan. Ini hiburan untuk orang yang mau ya Mau tobatnya nggak? Mau, <laughs> oh, saya juga mau tobat ya. Allah maja'alna minatawabin. Afalaysa hadha ghaiban min hadis atau min ilham. Bukankah ini gaib? Dalil dari surat Lukman ayat, ayat terakhir Ya? Gimana ayatnya? Inna indallahi ilmus sah. Ya, sesungguhnya di Allah ada Ada tiga kegaiban disebut ilmu sah Ilmu tentang apa yang di dalam perut Mahfil Arham Kemudian kapan orang mati Ya? Betul ya? Ini yang baca surat Luqman tiap hari ini kayaknya nih Ya, Ustaz Ali Aliwafa jadi bukankah ini disebut koriqil hadis hadis di sini bukan hadis ilmu hadis hadis artinya Allah berbicara ke dalam kolbunya nah ini kalau kalau mau tepat nih terjemahannya hadis dalam ilmu tasawuf adalah Allah berbicara ke dalam kolbu manusia atau Nabi Muhammad berbicara kepada kolbu umatnya masih bisa bisa gak sampai hari ini bagi kita masih bisa. Cuma mereka yang anti-tasawuf menolaknya. Dan menganggap itu syirik. Loh syirik dari mana? Kita nggak nyembah Nabi Muhammad kok. Ya? Kita nggak nyembah siapa-siapa. nggak -siapa, nyembah si Abdul Qadir. Gak nyembah Jalaluddin uh, uh, Rumi. nggak nyembah Ba'uddin Shah Naqshbandi. nggak nyembah Ahmad Tijani. Bagi kita, mereka guru-guru kita. Jadi kalau kita tawasul, itu artinya kita berterima kasih sama mereka. Kita aja sederhananya. Kirim pateha, nyebut nama manakip itu enggak lebih daripada kita mencintai pewaris nabi karena kita nggak ketemu nabi ya kita cintain pewarisnya kecuali antum pernah mimpi ketemu rasulullah itu nikmat tuh ya apalagi allah kasih bertemu secara yakuzah seperti kata imam Suyuti, hal itu nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nama raya kalian percaya enggak? mas syuuti loh yang ngomong mas syuuti tau nggak Imam pengarang tafsir pengarang ilqan, pengarang Apalagi Musa. Ya, Ashbahana Zaid. Hadis. Hadas aja enggak. <laughs> Hampir semua ilmu selain falsafah dan mantik, karena dia mengharamkan falsafah dan mantik, dia tulis. Kira-kira gimana? Mas ngomong, saya bertemu Nabi 70 kali, yakzah. Nyata. Pasti mereka akan bilang, oh ngaco nih, ya Padahal hadisnya ada, ada isna ini. <laughs> ya. Mandraani filmanam fasyarani yakza tan hadis sahih siapa yang ketemu aku dalam keadaan mimpi akan melihatku dalam keadaan jaga sah ketika ada orang menerjemahkan akan melihatku nanti nih nggak perlu kalau nanti di sorga nanti di di alam akhirat nggak perlu pakai sayarani yakza semua kita juga ngelihat nabi terus sayaza itu waktu Qrif waktu yang terdekat Allah akan mengizinkan kita ketemu Nabi Muhammad salam salam. Salam. paling terakhir Antum waktu meninggal nanti yang udah mimpi ketemu nabi itulah problemnya ya ini nikmat ya bertemu nabi itu nikmat dan banyak yang belum dapat nikmat ketemu nabi maka berdoalah sholawat kepada nabi sungguh-sungguh hilangkan obsesi mau ketemu obsesinya adalah ingin mengikuti Nabi, mencintai Nabi, minta kepada Allah, nanti di saat antum hilang obsesinya dan yang kuat adalah cintanya, pasti Allah kasih ketemu Rasulullah. Sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Salatu wassalamu alaikum ya Sayyidi wa ya Rasulullah. Wa yuqalu lihada za'i minal ghaiba ala wujuh, fa hal alimta aya ghaibin hadha aladhi ya'nihi Allahi tabaraka wa ta'ala, Kullayalman fi wal illallah dan ayat yang berikutnya alimul Allah yang mengetahui gaib dan tidak menampakkan gaibnya kepada sesuatu pun ilah ada ilahnya surat al jin ya benar surat al jin oh ya ada di bawahnya ayat 26 dan 27. Allah tidak menampakkan yuzhir menampakkan ini yang kita sebut dengan kasyaf. Allah tidak memberikan kasyaf. Kegaiban itu kepada siapapun. Ahadzal. Illa tada min rasulul. Kecuali yang Allah izinkan dari rasul. Dan kita sudah bahas sebelumnya. Rasul itu kan banyak. Ada rasulul malaikah. Ada rasul minal jin. Ada rasul minal insan. Tapi yang sahih, minal in, minal insan. Dan disebutkan di ayat sebelumnya, di bab-bab sebelumnya, bahwa para Aulia pewaris para nabi, itu diatafkan kepada Rasul. Masih ingat ya sebelumnya? Pembahasan sebelumnya, silakan nanti dicek. Mereka juga diutus oleh Allah. Dan ini mujadid setiap 100 tahun, kalimatnya apa? Ba'asallah. Inna allaha. Ba'asa. Allah membangkitkan, mengutus. Tuh. Mujadidnya diutus. Dan mereka dikasih. Al-Muhaddas ini siapa lagi? Al-Mahdi juga sama, kalimatnya diutus juga. Ya. Kalau seandainya masih sisa satu hari, kiamat, bahasa Allah, Allah akan utus seorang Mahdi yang diislah satu malam. Ada riwayatnya, jadi kata bahasa tidak hanya khusus buat Rasul. Ya, kok semua Rasul ada nabi, tapi bukan Rasul. benar gak? Bertinggal, roh kata rasul di sini hingga mesti rasul teh syria, rasul pembawa syariat. Ya, nakirah betul sini masalah. Bukan azal Allah ala gaibihimin torikil wahyi, fa hunaka gaibun ainda Taala ala ya kado yufiha minasih. Ya, maknanya samalah ya, wahya sah. Jadi ada gaib yang mutlak, ada gaib yang mukhayat. Nah, ini pembahasan fed si saya Walau alam nih, istilahnya semoga benar. Al-Ghaib Al-Mutlaq Ada Al-Ghaib Al-Muqayyad Ghaib Mutlaq Itu yang Allah tidak akan kasih tahu Hatta kepada malaikat yang akan Meniup trompet di Di waktu mau kiamat Malaikat siapa? Israel atau Israfil? Israfil, ya Israel namanya Nama Ibrani, kalau di Quran Hadis nggak ketemu nama itu, di hadis ketemunya Israfil Dan Malakul Maut Di surat dah. Saib? Sudah? Jadi malaikat mau nyiptu tahu itu ilmu, termasuk Nabi. Maka Nabi ketika tanya Jibril, apa jawaban beliau, malmas, an ha, 1000-an ha, 1000 yang ha, 1000-an ha, 1000-an ha, 1000 ini kaidahnya Tapi tanda kiamat disebut al ha, al an Tapi tanda kiamat dikasih 1000 Maka tanda kiamat disebut dengan al an al -muqayyat. Termasuk yang di dalam perut. Nah dia mukoyat sekarang ada teknologi mengetahui jenis kelamin di dalam perut kalau dia mutlak, gak bisa diketahui ini cara memahaminya loh kok Allah bilang gaib yang dalam perut ya sekarang kok bisa? Batal dong Al-Quran. bukan gitu eh, enteng nggak faham jenis gaib ya kan ada yang mulai nyeleneh-nyeleneh mau mengkritisi Quran terus ngomongnya ngomong gimana? Oh Al-Quran ini gak benar nih ya ya nanti bakal ada ilmu bisa ngeliat tuh wajah di dalam dalam perut ibu nih ibu nih ya Bamba ini, begitu dia tuh membatalkan surat lukman ayat terakhir, saya <laughs> dia enggak nggak dia nggak tahu pembagian baik mutlak dan kait mukayat. Besok ada yang nikah ada nggak nikah, tuh mutlak atau mukayat itu bisa direncanain loh karena dia masih mukoyak, oke, okay. dokter bisa ngomong kamu ini penyakit kamu ini paling bertahan setahun lagi, dokter ngomong begitu melanggar kaidah gaib, kenapa kalau dokter ngomong gitu antum bolehin? Ya? gimana pak dokter? Anda cemburu pak dokter? Giliran kita ngomong gaib boleh, emang dokter cuma dokter fisik, emang dokter kolbu nggak punya hak. Punya hak juga, punya otoritas. Dia Allah yang kasih. Allah yang sudah mereka. Jadi kira-kira gimana? Kalau dokter boleh memprediksi, boleh nggak wali memprediksi? Karena seorang Nabi juga memprediksi, bisa sama. Kenapa nggak prediksi Nabi? Allah kasih. Ketika Nabi Hudaybiyah ditahan. Benar nggak? Jadi Nabi ingin dikasih tunjuk oleh Allah. ya nih Ternyata Nabi juga dikit hati. Itu pelajaran buat kita. Kalau bergerak, pergerakan harokah. Jangan buru-buru. Muncullah dua mazhab. Mazhab Umar yang pengen cepat menang. Abu Bakar yang pengen tenang. Menang. Beda ya? Ini buru-buru menang. Nah, kebanyakan antum kan maunya itu. Buru-buru menang, ya kan? Kalau Abu Bakar, sampai Umar gak tahan. Apa kata Umar? "Arasulan entah? Eh Muhammad, ente bener Rasul gak sih? Atau <tantum> ngomong sama saya, ente dokter beneran gak sih? Kira-kira perasaannya gimana tuh? Kalau hati saya tidak bener, ini melayang nih ya. Melayang. Tuh. Tapi karena Nabi kolbunya paling beres. Salim, bahkan aslamus salim. Nabi diam aja. Nabi tahu, walaupun belum belajar ilmu psikologi, Allah langsung ngajar. Orang kalau marah, Obsesinya lagi tinggi, gak usah ditanggapin. Karena apapun kalam kita pasti dianggap salah. Harus ada orang ketiga. Jadi pelakor itu wajib ada kalau ya Pelakor kekerasan, pelakor pertengkaran Dicolek kamu bakar. Eh, Mar. Saya gak tahu ada ayat, kalimatnya pakai insya Allah loh. Umar mengatakan, Seakan-akan saya belum hafal ini, belum dengar. Itu Umar loh. Baru dia sadar dia bersuara tinggi kepada Nabi. Cuma nanya begitu aja sama Nabi, dia puasa dan tobat 40 hari 40 malam. Mantum pernah apain orang tua, ngecek guru, ulama tiap hari itu yang memantari-mantarinya tobat lah ya. Kita juga tobat tiap hari kok ya. Dan kita mendoakan kebaikan orang-orang yang merendahkan kita. Ya semoga kita dan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Jadi gaib mutlak apa? As-sa'ah, kapan ki kiamat. Itu gaib mutlak. Ada yang tahu nggak? Maka teori-teori umur umat itu cuma teori tidak boleh memastikan kapan kiamat. Kan sekarang udah ada teori-teori umat. Teori umur umat. Umur Yahudi sekian, Nasrani sekian, umat Islam 1500. Sekarang 1442 tambah 13 tahun Nabi di Madinah tadi eh, Mekah ini berapa tuh? 14.42 ayo yang dagang nih berarti umur umat sudah 14.55 45 tahun lagi itu kan cuma teori, bisa benar bisa salah, karena itu gaib mutlak, kita nggak tolak mutlak, kita juga nggak terima mutlak karena kalau kan antum belajar ilmu hisabul jumal Surat Al-Qamar para batis wa al-qamar. Itu dalam ilmu huruf dihitung hurufnya nilainya 1500. Kiamat sudah dekat, rembulan telah terbelah. Artinya apa? Nanti kiamat berumur kalau versi ilmu hisabul jumal hitungan angka-angka huruf 1500. Tapi kan ilmu ini enggak dari Nabi soalnya. Enggak langsung. Itu kan diriwatkan mungkin bercampur sama ilmu mana. Maka kita serahkan ilmunya kepada Allah. Kita katakan dengan kalamnya Nabi. Mal anha Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang termasuk nanti Dukhon. Apakah tahun besok? Tahun ini? Itunya. Sorry, kirain masih 2020 ini. Karena 2020 yang mengatakan akan terjadi tahun itu enggak terjadi dan dia tidak minta maaf kepada umat dan tidak minta ampun kepada Allah. Ya, tahun ini kita nggak tahu, maka kita nggak boleh pastiin. Tahun ini nggak boleh juga tahu.